Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Siji Senpinilah. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia dan dilancarkan orderannya setiap hari. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai ongkos parkir GoFood ya. Jadi untuk beberapa waktu lalu kita sudah mendapatkan pesan di aplikasi dan di kota-kota tertentu Gojek sudah menerapkan ongkos parkir GoFood di mana teman-teman saat mendapat mengambil orderan atau menjalankan orderan di resort tertentu dan di situ kita harus membayar parkir atau ongkos parkir nah kali ini Gojek sudah memperlakukan ongkos parkir gavut yang dikenakan pada pelanggan saat saat melakukan order tersebut nah sebelum masuk ke informasinya untuk teman teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari channel siji zeng ini. Oke kita lanjut ke informasinya mengenai ongkos parkir GoFood ya Jadi saat ini Gojek telah memperlakukan ongkos parkir GoFood di resto-resto tertentu yang mana melalui survei program Gojek ya yang kemarin saya upload itu di saat melakukan survei tarif parkir Nah itu dari hasil survei tersebut maka untuk resto-resto tertentu saat ini sudah diberlakukan ongkos parkir GoFood dan saat pelanggan melakukan order di resto tersebut maka di situ akan dikenai biaya tambahan yaitu ongkos parkir bobot. Sesuai dengan survei yang dilakukan teman-teman di program GoJack kemarin. Dengan diberlakukan ongkos parkir bobot ini otomatis saat teman-teman mendapatkan orderan di resto dan di situ membayar parkir, nah, teman-teman akan mendapatkan pengganti pengganti uang parkir yang teman-teman keluarkan nah, sesuai dengan ketentuan di informasi yang saya dapatkan di aplikasi kopartner nah, mekanisme programnya yang pertama adalah ongkos parkir di resto akan dibebankan ke pelanggan pada saat membuat order jadi saat pelanggan melakukan order di resto tersebut atau di resto yang di situ terdapat ongkos parkir maka customer akan dibebankan ongkos parkir ditentukan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh mitra gojek melalui program gojek jadi teman-teman yang kemarin mungkin bertanya-tanya program gojek itu apa nah kemarin itu tugasnya adalah melakukan survei tarif parkir ya di resto-resto tertentu dan belum semuanya resto dan di solo pun banyak beberapa resto ya sebagian lah dan tarif parkirnya bervariasi ya tergantung dari hasil survei yang teman-teman lakukan kemarin Ongkos parkir digabung dalam pendapatan tambahan pada halaman bit namun detail bisa dilihat pada halaman rincian pembayaran. Jadi, saat kita mendapatkan order dan nah biasanya ongkosnya ongkos kirimnya sebesar 6.400 mungkin di situ akan muncul 7.400 ya. Nah, nanti saat diselesaikan di detail rincian pembayaran itu akan muncul ongkos parkir bobot sekian. Artinya dari 6.400 menjadi 7.400 yang seribu adalah ongkos parkir Di dimana itu adalah uang pengganti teman-teman saat teman-teman membayarkan atau menalangi uang parkir ke di resto tersebut nah, kemarin ada yang tanya di riwayat transaksi ya di riwayat transaksi itu sebesar 9.800 tapi kenapa di pendapatan hanya 8.800 nah, mengapa menurut seperti itu karena apa yang seribu dari ongkos parkir itu tidak masuk ke pendapatan kita harian jadi ongkos parkir kok itu tidak mempengaruhi pendapatan teman-teman artinya itu adalah uang pengganti itu adalah uang teman sendiri uang dari teman-teman yang keluarkan untuk membayar parkir di sebuah Resto jadi diganti sama customer dan tidak akan dimunculkan atau ditambahkan di pendapatan harian teman-teman jadi tidak perlu bingung ini kok di riwat transaksi sekian tapi di pendapatan sekian kok selisih nah. Karena apa yang 1000 itu uang teman-teman sendiri, bukan bukan dari tambahan dari gojek atau dari customer, tapi itu adalah uang pengganti. Artinya kalau teman-teman mengeluarkan uang untuk membayar dan itu adalah gantinya. Itu ya teman-teman ya. Jadi enggak usah bingung kenapa kok di riwayat transaksi sekian, tapi di pendapatan kok sekian. Apa yang 1000 di, di sama gojek nah, dari riwayat transaksi yang saya tampilkan di layar ini teman-teman bisa lihat dari jumlah saldonya berapa kemudian ditambah itu kan itu kan tempat ya gak ada, gak ada selisih cuma di pendapatan aja yang ditampilkan adalah 8.800 nah, untuk ongkos parkir GoFood ini masih, di, ya, masih dikembangkan ya nantinya mungkin sebagian resto atau semua resto yang di situ ada kita harus mengeluarkan biaya parkir nanti kedepannya akan dilakukan survei lagi melalui program gojek ya dan untuk saat ini baru berlaku di kota-kota tertentu Dan belum semua resto di kota tersebut Tercover oleh Ongkos Parkir Covid. Oke okay, teman-teman Sudah paham, sudah jelas mengenai Ongkos Parkir Covid. Jadi Ongkos Parkir Covid itu Uang pengganti dari customer yang kita keluarkan saat membayar parkir Artinya itu adalah 100% milik kita Artinya milik milik mitra Jadi bukan dari Gojek atau tidak dipotong sama Gojek Dan itu bukan